Firman Tuhan, siapkan hati dan Alkitabnya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Siapkan hatimu. minggu kamu. Nah hari ini kakak diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik yang ada di rumah. Kakak senang loh melihat semangat adik-adik memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bahkan sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Ya adik-adik sebelum kita masuk di dalam Firman Tuhan, Kak enak ajak adik-adik berdoa. Yuk, sikap yang baik. Lipat tangan, duduk boleh, berdiri juga boleh. Tundukkan kepala, tutup mata dan berdoa. ke enak pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami datang bersama-sama di hadapan Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya, berikan kami pengertian yang baik tentang firman Tuhan. Berkati kakak Ena yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga... Media yang kami gunakan saat ini, handphone, laptop, semua berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, siapa di sini pernah membuat papa dan mama Membuat papa dan mama sedih di rumah. Ayo, angkat tangannya. Siapa? Nah, kakak Ena juga pernah buat mama sedih. Adik-adik, boleh enggak ya? Kita anak-anak buat hati papa mama sedih. Ayo dijawab, boleh tidak? Tidak boleh dong, iya kan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa? Kenapa kita tidak boleh buat papa mama sedih? Nah yuk kita baca di dalam alkitab kita. Yuk siapa yang punya alkitabnya? Boleh dibuka. Di dalam perjanjian lama Keluaran 20 ayat 12 Kakak ada baca ya Hormatilah ayahmu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu Nah di dalam ulangan 5 ayat 16 juga firman Tuhan berkata, kakak enak baca. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Supaya lanjut umurmu. Dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah adik-adik firman Tuhan yang sudah kita baca tadi ya adalah firman Tuhan yang akan KN sampaikan tentang Hormati orang tua, apa adik-adik menghormati orang tua? Siapa orang tua kita? Yaitu papa dan mama. Tuhan memberikan perintah. Kepada umat Israel Orang-orang Yang mengikut Tuhan Untuk apa? Melakukan perintah Mengasihi Ya Yaitu Kepada sesama Yang kita bahas hari ini adalah Lebih kepada hubungan Kasih kita kepada papa dan mama. Allah perintahkan kita sebagai anak-anak sekolah minggu untuk apa? Untuk menghormati orang tua. Adik-adik menghormati orang tua artinya adik-adik mau melakukan apa dong? Kalau menghormati orang tua, menurut adik-adik, apa takut? Huh? Seperti takut kepada guru ketika belum mengerjakan PF. Huh? nanti nilaiku kecil, nanti uh, guruku marah begitu. Bukan, tapi maksudnya di sini adalah menghormati, ya. Artinya, perbuatan yang mengasihi orang tua. Tua, siapa yang tahu? Contohnya perbuatan yang mengasihi papa mama. Misalnya, kakak enak kasih contoh ya. Saat papa mama minta adik-adik belajar, misalnya dia bilang kepada... Salah satu anak sekolah Minggu siapa di sini namanya yang namanya Abigail. Abigail. Yuk, belajar. PR sekolahnya dikerjakan. Abigail, langsung kerjakan. Itu contoh yang pertama. Tidak bilang, "Iya, Mah." Bilang iya tapi tidak dilakukan. Atau bilang Iya nanti, padahal juga tidak dilakukan. Tapi saat papa mama minta misalnya, Abigail kerjakan PR yang sudah dikasih ibu guru. Abigail langsung katakan, iya mah. Dan Abigail segera ambil buku dan mengerjakan PR sekolah. Contoh yang kedua, misalnya saat papa mama minta adik-adik untuk beresin piring sendiri setelah makan. Nah, ada nih kebiasaan adik-adik nih ya. Usai makan, setelah makan, taruh aja piringnya di situ. Ntar ada papa mama yang beresin. Hello, tidak boleh begitu. Yuk adik-adik belajar, bertanggung jawab. Ambil piringnya setelah makan, bawa di tempat cucian. Ya, itu salah satu contoh lagi. Kemudian misalnya papa mama bilang, Beresin selimutnya, rapihin bantalnya setelah bangun pagi dong. Adik-adik segera jawab, Iya mama, iya pak, dan langsung lakukan. Kemudian mungkin papa mama bilang, Ayo, ayo semua anak-anak misalnya ayo sebelum bobok malam ayo kita berdoa adik-adik langsung segera ayo mama kita berdoa nah, apalagi misalnya misalnya setelah bermain ketika mainan kita berantakan kemudian mama lihat abigail tolong bantu mama beresin mainannya lalu adik-adik bantuin mamanya, rapihin mainannya, letakkan di tempatnya, dan simpan pada tempat yang biasa adik-adik ambil. Nah itu adalah contoh-contoh bentuk perbuatan mengasihi papa mama. Ada satu lagi yang kakak Ena sampaikan. Siapa di sini yang lebih banyak waktunya main handphone, main game di handphone. Siapa angkat tangannya? Nah, adik-adik, kakak Ena mau sampaikan kepada adik-adik, yuk. Ketika Papa Mama bilang Abigail misalnya, Kak Ena yang tahu nama misalnya Abigail ya, siapapun nama teman-teman adik-adik, stop. Ayo, handphonenya diletakkan. Misalnya, udah bermain game, udah bermain handphone. Adik-adik bilang, iya mama, iya pak, dan langsung letakin. Dengarkan apa yang disampaikan papa mama. Itu adalah contoh-contoh bentuk perbuatan menghormati orang tua dalam tindakan sayang kepada mereka. Nah, Ketika adik-adik Melakukan apa yang diminta papa mama, mendengarkan apa yang disampaikan papa mama, hati papa mama senang, bahagia, dan selalu berdoa untuk kamu semua. Nah adik-adik, di dalam Alkitab ada anak-anak yang juga memberi contoh kepada kita dalam menghormati orang tuanya. Misalnya Daud Siapa di sini yang tidak mengenal tokoh Alkitab Raja Daud? Ah, Daud selalu mendengarkan papanya Isai menjaga dan memelihara kambing dombanya di padang. Memberikan makanan dia anak yang baik, walaupun ada kakak-kakaknya, tetapi raja Daud mau melakukan apa yang diminta Papa mamanya. Siapa lagi Yusuf? Yusuf ya menunjukkan perbuatan yang hormat kepada ayahnya. Siapa nama ayahnya? Yakub. Setelah sekian puluh tahun tidak bertemu. Ketika bertemu, apa yang dilakukan di hadapan Yakub? Ketika bertemu, Yusuf menunjukkan sikap yang hormat, penuh hormat kepada papanya Yakub. Siapa lagi? Ada Samuel. Samuel juga setelah lahir sedikit sudah besar, kemudian ibunya Hana mengantarkannya kepada Elia menjadi pelayan di sana di Bait Allah dan Samuel tidak melawan dia katakan ya dan dia pergi mengikuti apa yang diperintahkan mamanya Hana satu toko lagi yang luar biasa yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, ya, menjadi manusia seperti kita, seperti adik-adik, dan ia melakukan apa yang diperintahkan bapaknya. Ia mati di atas kayu salib untuk... Kakak dan adik-adik semua. Luar biasa. Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya. Kepada Bapaknya yang di sorga. Adik-adik selain kita menghormati orang tua dan menunjukkan sikap mengasihi Papa Mama. Yang kedua adalah taat a a te taat di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3, yuk kita baca lagi lagi Alkitabnya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kakak enak baca. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus mau agar adik-adik semua... Yang ada di rumah saat ini menjadi anak-anak yang taat kepada papa dan mama. Mengapa? Mengapa Tuhan Yesus minta kita anak-anak harus taat kepada papa mama? Karena ketika adik-adik sayang dan taat kepada papa mama, maka adik-adik menjadi anak-anak yang berhasil diberkati Tuhan. Pintar dan Tuhan jagai adik-adik kemanapun adik-adik pergi. Satu lagi, ini harus adik-adik ingat. Kakak Ena mau sampaikan, ketika papa mama sakit, atau papa mama semakin tua suatu saat nanti, dan adik-adik sudah besar. Ingat, tetap menghormati papa mama. Sayang kepada papa mama, taat kepada papa mama. Nah, siapa di sini yang mau sungguh-sungguh menghormati papa mama? Tadi ada dua poin yang kakak Ina sampaikan Saat kita menunjukkan menghormati papa mama Itu artinya Adik-adik sayang kepada papa mama Dan taat ah kepada nasihat papa mama Adik-adik yang sering buat Mama papa di rumah sedih Yuk belajar hari ini Jangan buat mama papa sedih lagi Buang perbuatan yang membuat papa mama sedih. Dengarkan dan lakukan segera apa yang disampaikan papa mama atau apa yang diperintahkan papa mama kepada kita, kepada adik-adik. Ayat hafalan untuk kita hari ini Efesus 6 ayat 2a dan ayat 3 sekali lagi Efesus 6 ayat 2a dan ayat 3 Ayat 2a demikian Hormatilah ayahmu dan ibumu Ayat 3 supaya kamu berbahagia dan panjang Umurmu di bumi. Wah terima kasih Tuhan luar biasa ya. Berkat kita sebagai anak jika kita menghormati papa dan mama. Yuk ikuti kakak enak. Efesus 6 ayat 2a dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kula Kami jadi anak-anak yang takut Tuhan Dengar-dengaran dan hormat orang tua Maka Tuhan urapi, roh kudus memampukan kami Anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada Tuhan Kami jadi anak-anak yang takut Tuhan Jadi anak-anak yang hormat orang tua Dengar-dengaran Bapak Terima kasih untuk Kaena yang boleh membawakan firman Tuhan Juga Tuhan urapi, perluas lebih lagi Bapak Tuhan perbesar kapasitasnya Tuhan jika Tuhan boleh pakai, karena melayani Tuhan lebih lagi. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kini, ibadah sekolah minggu online hari ini, Tuhan Yesus memberkati.